Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuran dan Rizky pilar.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 Baiklah para sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ke kabar pertama persahabat, ya, kita lihat aja ini dicindukan vitamin manja untuk kita semua Dari dedek alasi kejuaraan para ya, wah Ini nyari nyari-nyari apa nih persahabat? ya, yeah? di tukang sayur Sepertinya ini adalah momen ketika suatu cailan sahabat ya Mudah-mudahan saja, Tentunya dendek alasi selalu diberikan kesehatan, amin Ya Allah, alamin. Dalam postingan dan juga ada komentar dari akun hernik9, persahabatnya mengatakan Ada Bang Valdi, berarti kalau nggak buat konten ya bikin CL kali ya Pastinya dong sepertinya begitu persahabatnya. Mudah-mudahan saja tentunya selalu berikan kemudahan kelancaran untuk idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga Masih di akun instagram yang sama para sahabat. ya nih, Ada info penting Ada tentunya kejutan Bahagia untuk kita semua Ketika live di instagramnya K.Erin Grakesita Ini menyampaikan bahwa K.Erin ini sudah dianyar para sahabat ya. Dan K.Erin juga menyampaikan Bahwa Leslar Masih belum datang para sahabat, ya Wah siap-siap vitamin Membutak guys, bakal ada kejutan Dianyar dari tim Leslar Entertainment Mudah-mudahan ada kejutan bahagia, kabar baik Dan tentunya cedulkan vitamin manca yang diberikan dari Lesti dan Rizky Bilat Berikutnya para sahabat ya, kita lihat juga Ada sebuah momen semalam nih Masya Allah Tentunya lagi jalan-jalan bareng juga nih semalam para sahabat ya Bumil cantik dan papa gampang nih <lacht> Luar biasa Kedatangan Bumil, Lesti Kejora, Rizky Bilar Katanya tuh ada sebuah kalimat kerson yang dituliskan mudah mudahan saja tentunya mereka selalu diberikan kemudahan persahabat ya Diunggah kembali oleh akun JustLesslar Ada kalimat kerson juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Gemoy banget nih papa Bi dan bunda utun Nasya banget ya Luar biasa setiap hari Selalu tampil cantik dan keren Apalagi kakak Bilar selalu ganteng penampilannya persahabatnya ya. Membuat kita semua tentunya semakin bangga dan bahagia. Berikutnya kita lihat persahabat ya. Momen semalam les dan Bilar ini tentunya bersama. Wah ternyata bareng Juragan 99 dan kak Sandi ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk leslar. Dan tentunya, juragan 99 Mudah-mudahan kejutan dari mereka untuk kita semua. Amin. ya Robbal 'Alamin. Pastinya, persahabatnya bakal ada sesuatu nih yang akan diberikan dari Leslar dan juragan 99. Mudah-mudahan selalu sukses untuk mereka. Amin. ya Robbal 'Alamin. Berikutnya, kita lihat juga persahabatnya. Masya Allah, ternyata mereka juga dinner bareng ya. Rizky Billar, Lesti Kejora nih. Wah, wow, sepertinya. Ini ada suap suapan manja dari tentunya Papa Bilar dan Bunda Utun. Wah, wow. <guruh> Mudah mudah-mudahan saja ada cidukan vitamin manja yang kita dapatkan. cidukan ketika Papa Bilar disuapin manja oleh Dedek Alastri Kiciora Kita lihat juga di Kalimat caption yang dituliskan dalam postingan ini, ya. sepertinya Papa Bilar disuapin Bunda nih, tangannya Papa B di bawah meja, katanya tuh. <guruh> Tetap aja nih para fansnya selalu tentunya membuat kita semakin bahagia Berikutnya juga para sahabat ya perhatikan di unggahan -TV nih Masya Allah banget ya ini juga unggahan semalam Mengunggah kembali postingan dari kakak Rizky Pilar pra sahabat ya Ada sebuah kalimat cancel yang dituliskan oleh kakak Ambilah sebelumnya lebih mirip siapa, seleksi satu apa dua kata kakak Bilar sebenarnya gak penting sih harus mirip siapa, yang penting anak kami sehat. Mohon doanya tuh, masya Allah banget ya. Dan kita salvo sama hashtag ini Dituliskan oleh kakak Bilar, asal jangan mirip tetangga aja, nanti kami bingung katanya tuh. <tuh> kita lihat di kalimat caption oleh Antv dituliskan. Lesla Lovers Wah, Mimin makin seneng banget ya Bentar lagi Mimin bisa punya ponakan online Hehe. Tapi kalau dilihat-lihat Mirip siapa ya? kira-kira Lesla Junior ini Yuk sama-sama kita doain ya. Yes, semoga dedek Lesti kejuran Dan juga Lesla Junior sehat-sehat ya Buat update kisah mereka Jangan sampai ketinggalan cinta abadi Lesla Tetaplah setia bersamaku Setiap minggu jam 14 kursus masa waktu Indonesia di Antv. Wah, wow, Masya Allah banget ya pastinya mirip Bunda Utun dan Papa Bilar doakan mudah-mudahan selalu sehat untuk Dede elastik dan juga baby Elnya, amin berikutnya kita lihat juga persahabatnya ada unggahan dari Kofi di Aldiano nih yang mengunggah kembali persahabatnya postingannya yang tiga tahun lalu nih persahabat ya bersama si cantik idola kita ini masih belum berhijab persahabat ya dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan nih pertama kenal sama si kocak si kejar apa kabar nih si dede wow, ini salah satu tanda bukti bahwa dede alasli benar-benar banyak sekali orang yang mencintai, mengsupport menyayangi wow masya Allah banget ya salah satu, -satu ini kafidi aldiano ini orang yang selalu mensupport Deddy Alastiq Gejorang. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung, mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslie Tetap optimis, dukung yang terbaik. Mudah-mudahan sebagai fans sejati laslan, harus tetap kompak dan solid. Berikutnya kita lihat juga berselamat ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari IG-nya Bang Lintar ya, Bang Lintar. Pagi ini. Tentunya sudah ada di jalan nih ya, sudah mengundari mobil, otw, sepertinya persahabat, ya apa mungkin otw ke anggar pagi ini ya, wow, makin gak sabar, makin penasaran, makin gak vitamin-vitamin akan tentunya diberikan hari ini dari Leslie dan bilang Yuk mudah-mudahan ada kejutan cedukan vitamin banca yang kita dapatkan, atau stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.